Oke teman-teman para pecinta gratisan ya uh, warga plus 62 ya kita ketemu lagi di channel YT tutorial RDP Pri dan PPS juga ya teman-teman. Oke baiklah video ini masih uh, sangat unyil ya masih sedikit ya ini ada tujuh video ada delapan video lalu di delete satu ya sama bos kita ya. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya bakal share lagi RDP gratisnya. Teman-teman, langsung aja kita masuk ke websitenya, dan kita jangan lupa untuk uh, login. Uh, kita harus punya XR Cloud ya. Kita ketik aja di sini XR Cloud. Kita harus punya juga uh, akun Hotmail ya, atau dari Microsoft. di sini kita masuk ke XR Cloud ke websitenya di sini dia menyediakan trial teman-teman ya mereka menyediakan uh, trial untuk pendaftaran dan teman-teman semua ini di sini udah dia sediakan juga ya dia sediakan juga untuk Windows dan di sini ada CentOS, Debian, Ubuntu juga ada nah di sini teman-teman kita coba untuk email dulu kita coba uh, untuk daftarkan tem tem mailnya yang baru ya tem mail nah kita ketik aja tem mail kayak gini itu tem mail aja ya teman-temannya karena ada iklannya yang yang tadi ya nah biar nggak ada iklan barangkali ini masih bisa nah oke okay, kita udah masuk ke time mail lo wah di sini kita uh, launch klik Aja di sini, launch, dan kalian itu bisa nanti pilih uh, Windows ya. Jadi kita itu uh, lebih familiar ya kalau di Windows. Dan CPU-nya itu uh, dua CPU, kartu duo artinya ya. RAM-nya, memory RAM-nya itu 4GB dan uh, SSD-nya, harddisk-nya 40GB. Ya bandwidth-nya itu 1 mega. Ya satu mega itu artinya berarti 100 lah kurang lebih ya, teman-teman ya. Kalau Mega di sana itu bukan Mega kayak di sini. Di sini itu 20 Mega itu 20 apa ya? <laughs> Pokoknya Indonesia mah ya minim deh. Kalau 20-nya itu bukan 20 asli 20 Mega per second. Ya palingan ya sekitar apa ya? Berapa ya? 200 ya per detiknya. ya 2 Mega ya. <laughs> Oke okay, bandwidthnya itu kita uh, lupain aja dan kita klik aja Launch Now. Oke kita lanjut ke launch now kita ketikkan email di sini dari tema barangkali bisa barangkali ya karena saya juga lupa lagi nih saya pernah daftar nggak di sini ya kita kita cari aja Indonesia temen-temen uh, Indonesia ya yeah, di sini kita klik aja Indonesia dan untuk password uh, ketikkan aja password yang temen-temen biasa pakai ya yang pasti di sini harus ada karakter, angka dan huruf besar. Ya. Di sini traffic kita centang aja untuk uh, captcha dan di sini email verification kita send aja, kita coba send aja dia uh, data uh, muncul gak di sini gitu ya. Nah kita tunggu teman-teman dia nge terus ya setiap 15 detik. Nah kita tunggu. XR Cloud Service dan dia udah muncul, jangan di reply. Nah, ini untuk kode verifikasinya, kita kopikan, kita kopikan di sini. Uh, Konfirm kon, kon, aja langsung ya. Sebentar, teman-teman, kayaknya ini harus diisi lagi ya, atau? Gak ada ya nggak ada konfirmasi ya kita isi aja dulu centang aja nih untuk nya dan di sini konfir verifikasi email your please enter apa ya ini email apa nama ya berikutnya ini salah nih Oh email ya Oh ini ini ke sini ini pasti di sini. Dan ini centang, ini taksi captaknya. Kodenya kan udah di -send tadi ya. kok dia minta lagi ya? Oke, nggak apa-apa deh. Kita sharean aja lagi, teman-teman. Oh, berarti saya yang salah teman-teman. Harusnya ini kita copy aja nih. Nah, kayak gini teman-teman, saya ya yang salah ya karena kebanyakan apa ya, kebanyakan dados ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, nanti dia udah send lagi kan. Nah, nanti kita isikan kodenya kalau dia udah muncul ya di privikasi. Nah, di sini dia udah ada dua-dua sekarang ya. Ini tadi 486 yang tadi dan ini yang kedua. Nah, ini yang kedua. Kita copy, lalu kita masuk lagi ke sini, lalu kita pastikan di sini. ah ternyata from wrong, please check registrasi, try again. oke Oke, oke, oke. Apa ya ini ya? Sebentar aja kita tunggu aja teman-teman. Ah, kita refresh aja deh ya kita ceng aja nih emailnya deh ya yang baru aja nah copyin aja email baru lalu paste di sini ini yang tadi apa bukan ya ini buka ya kita ceng aja nah ini dia udah ganti ya Oke, okay, kita masuk ke sini. Kita copy paste di sini, dan untuk password ya, email aja deh biar nggak ada pilihan kan? Oke, okay, kita lanjutkan ke cetak. Cetaknya, mountain itu gunung ya, pegunungan. Oke, okay, verifikasi. Lalu kita pastukan dulu emailnya sini, lalu send kode. Nah, oke, kayak eh, gitu ya. Lupa lagi teman-teman. Sorry, sorry, sorry, sorry ya teman-teman ya. <laughs> skip aja skip ya. Karena udah lama banget saya nggak pakai uh, RDP ini. Nah ini udah muncul nih kodenya. Kita uh, ketikan kode ini di temp. Uh, kopikan kode ini. Lalu tempel aja di sini kayaknya ya. Nah, oke okay, kita konfir uh, Ups, apa ya? Bro, please check your registrasi akun. Ah, kita nunggu teman-teman. Kita nunggu nih di sini nih. Oh, temenya ready. Oke, okay, kita nunggu deh teman-teman kayaknya. Email address you need ready. Oke, okay, kita coba, kita coba deh kita coba lagi uh, filem atau nggak bisa pakai ini ya nggak bisa pakai this very incorrect enter nggak bisa pakai email boongan ya kalau kita nggak bisa nggak bisa pakai email uh, dari email temporary kita bisa pakai email asli aja iya ini kita masuk ke, ke main aja, teman-teman. Ini jadi jadi lama ya, sorry ya, teman-teman. Ya, nah, kita kopikan aja nih Rustam Rui. Ya. <laughs> Oke, <Okay. laughs> okay, teman-teman, kita kopikan aja di sini ya. Untuk ini tempel, lalu ke sini, lalu ini juga tempel, lalu ini centang, dan ini apa ya? Ini biker kita sepeda, sepeda. Oke, nah ini apa ya? Dia mintanya apa email, email kode verifikasi dan send email dulu. Lalu kita tunggu. Nah ini udah muncul, lalu kode ini kita copy paste di sini teman-teman. Nah kita copy paste di situ, lalu kita compare. Nah ternyata kita harus memakai email asli teman-teman ya. Oke simpan aja lalu launch, launch, klik launch. Ini karena terlalu lama mungkin ya videonya ya, 9 menit ya. Nah di sini kita langsung aja eh, bikin ininya, eh, RDP-nya teman-teman. Nah di sini kita lst service lalu ini udah biarin aja. Di sini Rustam Rui. <laughs> nah, ini udah jadi nih. CPU-nya dua ya. Ini udah ada nih Pri ya yang ini limpa 3 memorinya ya. Ini nggak apa-apa deh kayak gitu ya. Free free free free dan ini kita next. Ya. Di sini kita uh, pilih yang Windows uh, kita Data Center 2019 aja teman-teman. Ya. Nah, ini. Ini udah jadi nih kayak gini. Oke, kita next aja. Kita next di sini default MV, uh, default ya. Ini default juga dan ini apa ini oh pokoknya de-power langsung aja kayaknya di sini kita next lagi oh di sini password nih iya yeah. dan untuk passwordnya itu ya ini instance kasih nama untuk kalian ya Rustam Rui ya yeah, Rustam Rui oke okay. untuk passwordnya e, kita pastukan lagi aja emailnya apa ya ini ya Email aja ini, copy aja deh. Jadi, biar nggak lupa ya, maksud saya tuh sana teman-teman ya. Mana dia tadi? Mana tadi ya? Oh, ini dia. Oke, apa ya? Nggak di-copy ya? Salin, lalu klik sini, lalu paste, dan Rustam Rui kita udah jadi. Nah, oke, kayak gini, kita udah bisa dan kita buy ya klik buy <laughs> gak bisa teman-teman <laughs> Oke gini aja gini aja oke random kita copy atau ya kita bisa bikin tema ya eh, apa kayak kemarin itu password generator dan di sini kita kopikan dulu Rustam Roy ya untuk AV-nya juga Nah kayak gini kita ketikan juga e, untuk loginnya, loginnya lalu buy. Nah, kita udah masuk nih, teman-teman. Kita udah masuk ke RDP free ya. Kita save aja. E, kita sukses di pembelian dan kita create. Ini 30 hari, ya. Ini 30 hari, teman-teman. This, this is 30 day free, ya. Lalu, kita skip aja, teman-teman. Untuk pembayarannya, kita skip aja. Nah, oke, okay, kita udah masuk, tapi kita menunggu, teman-teman. Ya, kita tunggu sampai CRDP-nya uh, si ini kebentuk, dan ini lagi diinstalasi, teman-teman. Ini lagi create, apakah ini perlu di dipaus atau enggak? Tapi, saya takutnya, teman-teman itu. Ya ini video boongan ya teman-teman ya kalau di pause ya kalau di -edit sih saya nggak edit-edit lagi teman-teman ya nggak apa-apa kita gini aja teman-teman ini waktunya ya waktunya kita 12 April tanggal tanggal 10 ya eh tanggal 10 April 2001 dan di sini waktunya 13 13 uh, menit ya untuk rekamannya. Nah, lebih baik kita tunggu aja sambil ngopi. <laughs> teman -teman. <laughs> Oke, kita tunggu aja sambil kita apa ya, teman-teman? Ya, e, atau pause aja boleh ya, biar nggak terlalu lama videonya. E, takutnya ini kelamaan, teman-teman, ya, karena... Karena di sini juga dia eh, posisinya 58 dan ini bisa makan waktu teman-teman. Ini 58 menit, ya. Jadi kemungkinan besar sih biasanya sih enggak lama 2 sampai empat menit udah jadi, ya. Tapi kalau nanti takutnya ini kelamaan dan kita ya jadi nggak ini ya kehabisan waktu dan kita pause aja deh teman-teman nggak -teman, apa-apa ya ini. Di pause juga kita tinggal nunggu kayak gini Nah Oke okay, kita pause aja Mana deh Nah, Oke Kita lanjutkan lagi uh, Ini udah udah jadi ya uh, Tadi 14 menit kan Nah ini udah running teman-teman. Nah ini udah running Dan ini uh, ada, ada menitnya juga ya Tapi ini ya cukup deh lumayan deh ya Nah, kita save aja teman-teman. Lalu kita save aja e, IP publiknya mana ya? Ini dia ya. Nah ini dia. tadi ini bisa di, bisa digedein nggak ya? Gak bisa ya. Kita copy aja nggak apa-apa teman-teman. Kita copy di sini dia dapat IP addressnya ujungnya 5 ya. Dan ini kita download aja RDP-nya di sini ya. Nah, dia udah, udah ke download Rutamroy <laughs> ya teman-teman ya tadi saya kasih nama kan Roy Ru ya. Nah di sini kita tinggal klik aja ininya teman-teman ya Nah untuk masuk di sini kita klik aja kita centang uh, ax lalu koneksi lalu untuk password tadi kita udah save passwordnya tadi kita save Nah ini dia Rutamroy kita copy lalu kita paste, lalu kita oke. Okay. Nah, masuk lagi, kita centang oke okay, yes. Ah, oke okay, masuk deh kayaknya. Nah, ini dia IV-nya udah jelas kan? Ujungnya 5 tadi ya. Nah, ini dia udah udah masuk ke RDP-nya dan untuk settingan servernya itu seperti biasa teman-teman harus dibiasakan ya. Nah, perhatikan ini. Nah, kita gedein dulu. Nah, teman-teman ini kan merah-merah nih ya, ini merah, ini merah ya dan untuk ininya di sini teman-teman. Ini harus off. Nah, harus off kayak gini. Ya. ini off off. Nah, kayak gitu. Biar kita bisa internetan, teman-teman. Lalu kita coba untuk langsung browsing. Kita biar nggak makan waktu, ya, teman-teman ya. Kita ke uh, Mozilla dulu sih, ya. Mozilla ya atau Chrome. Kalau Chrome di sini masuk ke Edge ya. Mozilla aja. Nah, kita masuk ke Mozilla dulu, lalu kita klik eh kita download dulu. Dan kita try again, kita run. Oke. Okay. Nah, kita sedang instalasi ininya close dulu. Nah, teman-teman di sini kita udah mulai masuk ke instalasi Mozilla dan sudah dipastikan ini bisa browsing ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa langsung e, berselancar ya. Kita tunggu instalasi untuk Mozilla-nya Kita sambil nunggu kita cek aja di sini. Kita cek ke properties, kita lihat ini speksnya berapa ya. Tadi yang kita bikin kan. Nah, Windows Server 2019 Data Center. CPU-nya dua teman-teman. Oh, 3 ya, dua ya di sini ya. Ini di sini gold dan di sini Xeon ya. RAM-nya itu 4 GB dan kita nanti tes speed-nya. Kita masuk Youtube dan kita coba berselancar di Youtube. Apakah ini bisa berselancar di Youtube atau enggak? Iya. Kita coba langsung tes masuk ke Youtube. Dan kita tes lagi ke speed test. Iya. Kita ke speed test. Nah, kita langsung masuk ke speed test Oklahoma biar kelihatan jelas IP-nya di sini urusan elektrik dan pinding opsional ya jadi di sini usaha uh, ya kalau nggak salah ya urusin itu apa ya yang pasti dah usah deh ya nah kita cek IP-nya IP saya IP saya com Nah, kita masuk ke IP-nya, IP saya.com, dan kita cek karena lagi diambil sama Speedtest. Ya, habis kita ya, teman-teman, itu tunggu aja dulu sampai Speedtest-nya ini selesai, dan kita dikasih cuma minim amat, ya, minim, minim sekali ya untuk sekelas RDP. Ya, jadi ini dikasih 31 puluh mega itu ya cukup minim deh kalau dibanding Indonesia juga bisa sampai segini ya, tapi untuk... Untuk gratisan itu, ya alhamdulillah, teman-teman. Ya, kita harus bersyukur bisa memakai sesuatu yang memang tanpa modal, ya. Dan IP-nya itu dia bersih, IP mirip RDP yang berbayar, teman-teman. Dia pakai SSL juga dan pakai sertifikat juga. Kenapa saya bisa tahu kayak gitu? Karena di YouTube ini dia nggak diblok, ya. Jadi dia maksudnya nggak banyak yang pakai, jadi satu RDP itu satu IP, ya. Tadi kita lihat ke YT. Nah, gini, kalau mau lihat. Nah ini IP-nya, ini IP-nya, teman-teman, ini RDP ya, ini RDP, beda, ini tuh, ya, ini RDP teman-teman, ya itu komputer saya dan ini RDP. Nah ini IP-nya itu benar-benar tadi benar cocok, ini bisa diisiin nanti di user kalau kalian yang berbayar, tapi kalau yang gratisan nggak usah ya. Nah di sini kita lihat aja kalau pengen tahu IP-nya dia bersih, pakai SSL, pakai sertifikat, kita masuk aja ke Google, ya, ke YT. Nah, kayak gini, dia nggak ada pemberitahuan untuk uh, KT atau kapta atau ya, ada H, menghalang, ya. Ibaratnya ada blog, ada blog. Nah, nah, di sini udah jelas dia udah masuk ke YouTube, dan kita masuk ke misalkan nonton videonya, video YouTube, dan video itu bener-bener lancar. Artinya, IV ini bener-bener kayak IV yang berbayar, teman-teman. Jadi kalian jangan khawatir kalau kalian putar video kalian di sini, iya, ini sangat bagus, ini IP-nya sangat bagus, dan segitu dari saya teman-teman ya. Ini karena uh, ya uh, apa tutorial RDP-nya gratis semua ya, jadi nggak berbayar teman-teman. Dan untuk yang mau bikin RDP itu ya nanti saya uh, boleh komentar deh, iya atau mau mau Mau gratisan yang kayak gimana ya? Atau kalian mau yang satu bulan tanpa putus? Ya ada juga, cuma dia itu bikinnya itu robot banget, teman-teman. Kadang-kadang dia pakai iya yang uh, berbayar berbayar kayak kartu kredit, ya. Jadi uh, ya seperti itu teman-teman. Ya kita manfaatkan aja, gratisan aja ya teman-teman ya. Kalau berbayar berbayar kayak gitu jadi beban nanti. Kalian susah kembali kalau kalian mau pakum ya. Nah, segitu aja dari saya teman-teman ya. Karena ini udah sampai 20 menitan ya, bikin kayak gini juga ya nunggunya yang lama. Oke teman-teman, segitu aja dari saya. RDP gratisnya semoga sukses selalu dan salam gratisan se-Indonesia teman-teman. ya akhir kata, wassalam.